Halo sobat, hari ini kita akan mengantropi toko online baru sobat. Halo sobat, kita buka sekarang. Wah keren banget sobat, bahannya ini terbuat dari kayu sobat. Wah keren sekali sobat, desainnya juga sobat nih. Dan bisa lihat sendiri sobat. Wah keren sobat. Di belakangnya Wah, ada kakak cantik juga sobat. Iri bilang bos. Wah bahannya juga bagus sobat. Keren, ada rodanya. Oh, di sini yang belakang rodanya dua sobat, yang depan satu. Oh, bisa belok juga sobat. Wah, keren sekali sobat.